Akan kita lihat guys Sama-sama kita lihat tuh cek, -cek malamnya Pada duduk-duduk nungguin kamu guys Hai Hai Nya banyak guys, baik. Selamat malam, guys. Kembali lagi bersama YouTube Erik Pasra Official. Ya, kali ini kita jalan-jalan di Kota Batam, guys. Ya, uh, katanya ada tempat hiburan, sekalian lokalisasi di Kota Batam, uh, namanya lokalisasi atau tempat hiburan uh, Sintai. Ya, guys, uh, sekarang ini pada malam hari ini. Kita akan jalan-jalan ke uh, Sintai. Itu di sana itu ada tempat hiburan, ada lokalisasi, CCM malamnya guys, banyak di sana. Ayo kita liput guys, perjalanan Erik Pasra pada malam hari ini guys, kita lagi di perjalanan. Uh, mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan tersebut ke lokalisasi Sintai, guys ya. Meter lagi kita sampai ke lokasi, guys. Nanti kita lihat juga di sana situasi lokalisasi Sintai yang uh, ternama di Kota Batam, ya. Uh, di sana banyak cewek-cewek uh, malam, uh, tempat hiburan. Nah, langsung juga kita ikut, nanti cewek-cewek malamnya di sana, guys. Kalau ada kesempatan, nanti kita bincang-bincang juga bersama cewek-cewek, ya, ini dia gerbangnya lokalisasi sintai guys ya sekarang kita sudah masuk ke lokalisasi sintai guys ya ini sudah lewat gerbangnya ayo masuk uh, kita liput guys ayo langsung jalan kita Barbarnya guys ya, barbar -bar sintai. Ini cek-ceknya banyak guys ec malamnya guys, nggak nampak tadi kan? harus kanan. barnya banyak sekali di sini guys. sudah banyak yang kosong juga nih bar-barnya di ini Mampir ya, mampir like. ya Mampir ya. ya, ya. ngapain Nampak ya Nampak ya Nampak ya ini biasanya rame sekali nih guys apalagi malam minggu nih uh, para hidung-hidung belang -hidung banyak yang mau nyicip-nyicip cek-cek malam cek-cek sintai ini guys di sini tarifnya bervariasi guys ya di kota Batam ini di lokalisasi terbesar di kota Batam ini lokalisasi Sintai inilah guys lokalisasi yang paling terbesar kalau kita pergi ke Batam guys uh, pasti diperkenalkan lokalisasi Sintai ini guys jadi buat saudara-saudara uh, YouTube yang di luar Batam kalau ke Batam mau cuci tempat hiburan buka pesuntai ini guys ini banyak juga malam ya guys Guys, uh, masih banyak barnya akan kita tempuh, akan kita lihat, guys. Sama-sama, kita lihat tuh. Change malamnya, pada duduk-duduk nungguin tamu guys. Hai hai. Ceknya banyak guys, cek, -cek malamnya guys, mana nampak tadi kan? ke kanan, lubarnya banyak sekali di sini guys. Ya, like. ya mampir yang mampir yang mampir yang <laughs> mampir ngapain itu ceweknya udah ada yang ngajak mampir guys ngajak kikuk kikuk oh. nampaknya nampaknya dia <laughs> nampaknya guys uh, masih banyak barnya yang akan kita tempuh. Akan kita lihat guys. Sama-sama kita lihat tuh cek, -cek malamnya pada duduk-duduk nungguin kamu guys. Hai. Hey. Hai. Oh, Diem diam video ya. diam diam video ya kita. nampak juga dia nampak nampak dia dia, dia. nampak dia dia, dia. Nam, pa, dia, dia, dia. Barbar -bar Sintai Cek mm -hmm. ceknya banyak guys Cek cek malamnya guys Nampak tadi, kan, terus ke kanan.